Kalau ada seorang perempuan cuma sholat fardu selama hidupnya, gak pernah sholat sunnah, gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah suruh dan sebagainya. Dan hanya puasa wajib saja, ramadhan saja, gak pernah Senin Kamis, gak pernah Ayam Legit, tapi dia patuh pada suaminya, taat, dalam rangka mematuhi Allah dan menjaga diri tidak selingkuh akan dikatakan kepadanya saat kisah. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya serius.